Lu model baju terbaru? Sebenarnya, ini jam tangan Seiko Prospek Gue yang baru. Di jam tangan.com, semua jam tangannya bikin hari raya, lebih seru. Beli Seiko ya di jam download app-nya sekarang.